Salam kenal, saya Nadira Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit info tentang empat program BPJS Ketenagakerjaan Ada program jaminan kesalahan kerja Manfaatnya berupa perlindungan resiko mulai dari perjalanan pergi, pulang, dan berada di tempat kerja Selanjutnya, program jaminan pensiun yang manfaatnya berupa uang tunai bulanan untuk peserta maupun ahli waris peserta. Nah, ketiga adalah program jaminan hari tua, yang manfaatnya bisa diambil sebagian ataupun sekaligus. Kemudian ada program jaminan kematian, manfaatnya berupa santunan, biaya pemakaman, dan biaya pendidikan. Demikian info singkat tentang empat program BPJS Ketenagakerjaan. Saya Nadira untuk calon pekerja Sadar BPJS Ketenagakerjaan.